Ada empat hal yang membuat Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Dikisahkan bahwa Nabi Adam berkata, Sesungguhnya Allah memberikan empat kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, yang mana Allah tidak memberikannya kepadaku. Yang pertama, Nabi Adam berkata, Taubatku hanya diterima ketika di kota Makkah, sedangkan umat Nabi Muhammad bertaubat di manapun tempatnya, lalu Allah menerima taubat mereka. Yang kedua, Nabi Adam berkata, Sesungguhnya aku mengenakan pakaian ketika aku bermaksiat, maka Allah menjadikanku telanjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun Allah memberikan pakaian kepada mereka. Yang ketiga, Nabi Adam berkata, ketika aku bermaksiat, maka Allah memisahkan antara aku dan istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah dan Allah tidak memisahkan antara mereka dan istri-istri mereka. Yang keempat, Nabi Adam berkata, sesungguhnya aku telah bermaksiat di dalam surga lalu Allah mengusirku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah di luar surga lalu Allah memasukkan mereka ke dalam surga tatkala mereka bertaubat.